Kami Akademi Birawidya -bira Nusantara. -bira pertama PT Rapor upacara penutupan di kelas ABM Mulaksi gelombang pertama. Angkatan ke-69 tahun 2022 Siap, mulai Lanjutkan Lanjutkan Kepada Inspektur upacara Warpon Kualifikasi pada pertama Angkatan ke-69 JAUS! Yes! Satu, setia dan menjunjung tinggi Pancasila Setia dan menjunjung tinggi Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Setia Memegang teguh disiplin Memegang dan taat kepada pimpinan Serta berani bertanggung jawab Terhadap setiap pelaksana tugas 3. Menjaga kehormatan diri dan 5. tinggi kehormatan pengamanan. dan 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. pengamanan Empat, Empat, memelihara dan meningkatkan kewaspadaan, serta, serta kemampuan tugas demi tercapainya keamanan lingkungan. Prinsip-prinsip penutun Satpam. prinsip, -prinsip, prinsip, -prinsip Satu, Kami anggota satuan pengamanan, pengamanan memegang teguh disiplin, disiplin, patuh dan taat pada pimpinan Jujur dan, Jujur, dan Jujur dan bertanggung jawab Dua, Dua. Kami, anggota Kami anggota Satuan Pengamanan Senantiasa menjaga kehormatan diri, menjaga diri. Dan menjunjung tinggi kehormatan Satuan Pengamanan, Kami satuan pengamanan. Tiga. Tiga Kami anggota Satuan Pengamanan kami selalu waspada dalam melaksanakan tugas waspada, sebagai pengaman dan penertib di lingkungan kerja. 4. Kami anggota satuan pengamanan senantiasa bersikap open, bersikap open ternyata, dan tidak menganggap remeh ternyata, sesuatu yang terjadi di lingkungan kerja. 5. Kami, Kami anggota Satuan Pengamanan adalah petugas yang tangguh dan, dan senantiasa bersikap etis dalam menegakkan peraturan. Dalam menegakkan peraturan. Para hadirin dan peserta upacara yang saya hormati, dengan ditutup dan dikukukannya saudara pada hari ini, menandakan secara legalitas saudara telah berkedudukan sebagai bentuk pengamanan swakarsa. Oleh karena itu saudara telah dapat menggunakan pakaian seragam, satpam berikut kelengkapan atributnya. Dan juga dapat menggunakan kewenangan keputusan terbatas yang saudara miliki. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim. Berkat kasih sayangmu kami semua dalam keadaan sehat wal -afian. Oleh karena itu, kami bertujuan untuk menghadirkanmu. Upacara bertempat telah dilaksanakan dan dilanjutkan dengan perlukan, dan laporan prosesnya. Lanjutkan. Stop! Come on! Wait!